Jadi ceritanya bulan November dok. November 2018. 2018 tuh saya tuh um, nyari studio gitu buat syuting YouTube. Oh punya channel YouTube ya? Punya banyak dok. Kontennya apa? Oh, Macam-macam dong. Dari makanan sampai berita saya tuh pokok semua saya kerjakan. yes, youtuber ini. Oh. <laughs> Syutingnya Jadi, berdua. Pak. Aja soal makanan kalau saya soal lain-lain. Oh, gitu, oh. Kan? bolehlah nanti saya mampir ke channel ini. <laughs> Jadi, singkat cerita saya kan, ngumpul-ngumpulkan, itulah kayak semacam buat sendiri, lampu-lampunya selesai kan, saya tidur, tidur siang gitu kan, istirahat, di studio itu, tiba-tiba pas saya setengah sadar bangun tidur gitu kan, tiba-tiba saya lihat cewek, cewek cantik gitu, senyum gitu, dan gitu pun saya kan tidur sebelah, sebelah istri saya nih, dia tuh di tengah-tengah, ngelihat hmm. gitu, nggak ada ruangan tapi dia bisa di situ, langsung, udah sempit gitu, kan? udah Anda sempit, langsung nggak langsung. ada lagi ruangannya gitu, tapi ya, dia, dia miring gitu, ah miring gitu senyum, dia, gitu, dia jelas kayak manusia gitu, jelas, hmm. jelas, makanya ah, terbilangan, begini senyum senyum senyum senyum, ah sehabis itu tuh saya tuh jadi pokoknya dari sholat saya tuh jaga sholat lima waktu waktu itu sempat, jadi malas sholat hmm. dari itu malas kerja. Hmm. Ah, semenjak ketemu haluk itu, dari itu ah, -gitu pun saya mulai nih dari saya kan pernah gak judi, hmm. saya pernah judi saya tobat waktu itu, hmm. ini mulai lagi, hmm. mulai lagi sampai saya itu bangkrut dibuat di itu tuh, abis itu hmm, pokoknya nih istri saya nih bangun tidur ya ada salah dah. bangun tidur ya ada salah dah. maksudnya Pokoknya misalkan nengok istri ini malas ya kaya gitu Disuruh sikit malas ya gitu Pokoknya masalah kecil ya Di, Misalkan saya ini, kan saya kerjain nih kan Dia nengok ya saya marah dok nah, Pokoknya nengok-nengok Pokoknya kayak gitu pokoknya hmm. Kesalahan yang sekecil pun jadi besar lah pokoknya ya, Padahal bukan kesalahan hmm. juga kan ya? ha -ha. Udah gitu saya sering mimpi cewek Cewek itu hmm. cantik sekali Sampai buat hati saya ini duk-duk-duk-duk-duk Pokoknya dia itu ngajak-ngajak main gitu ngajak-ngajak main, ngajak-ngajak main, udah gitu uh, di rumah tuh ada suara ini, becakar-cakar tuh, tuh, Suara kuku ini. Gitu. Ah, suara kuku cakar di, tuh. Di studio itu. Hmm. Okay. Kalau itu dia bukan, bukan di studio itu, tapi di rumah itu. Ya. Di rumah hmm. samping ikut jadi rumah tuh kayak. Uh, ah, hmm. lagi hamil itu. Hmm. Ini hamil, lagi hamil jadi, muda, ini masih hamil berapa? Enam 6 bulan. 6 bulan. Uh, apa namanya pokoknya tuh saya tuh dok tak bisa tidur dok pokok saya tuh pas balik rumah tuh tak bisa tidur di rumah tuh tak bisa tidur pengennya tidur tuh di studio itu pokoknya pengen tidur tuh di studio itu sampai ke pagi ini saya ini pokoknya apa tak bisa tidur nih saya okay. pengen tidur di situ udah gitu cewek tuh cewek cantik gitu udah gitu uh, setelah itu semua kan mimpi cewek cantik mau oh, udah gitu saya jadi mulai tuh mulai sensitif. Hmm. Sensitive. dan gitu saya mulai mimpi mimpi kalau di ruangan itu tuh ada yang jaga jagungnya sosoknya tuh besar sampai ke lampu nih tinggi dan gitu apa namanya di kepalanya tuh ada apa namanya semacam penangkap ikan zaman dulu tuh apa ya namanya saya lupa bambu-bambu oh, untuk nangkap ikan oh, dalam bambu oh, tuh di kepalanya dia tuh itu dia pakai dia pakai mahkota bukan mak mak untuk kota, untuk kepalanya untuk kepalanya gitu bubu itu ya? Hmm, bubu, ah, bubu di kepalanya ya, dari ada bubu, bambu, dari, ya? dan gitu di rumah pun, di rumah pun tuh dia ya emang emang ada, di rumah tuh tahu, cuman dulu tuh enggak kayak gitu, jadi tuh sensitif sekali, tau dia ada, hmm. oke, okay. pokok jadi malas sholat, malas apa segala macam hari. jadi mudah marah? mudah marah, mudah, eh dan kemudian malas, malas, malas ibadah, malas. malas dan yang lainnya hmm. ya mas masker kerja mungkin kayak... ya gitu pun saya ini sempat ya, nih pas bulan fase ini saya lawan dong hmm. jadi saya kan di masjid gitu kan saya kan di masjid saya kerja tahu tau apa namanya, kayak dikasih pilihan gitu kau tuh mau sholat atau kerja gitu waduh gitu bah, kalau kalau kerja jangan sholat kalau sholat jangan nah, kerja ya, gitu. Uh, gitu udah gitu ini okay. dok waktu sempat kan saya itu kan bangku waktu dok. Kan, jadi saya itu ada stres gitu kan, mati lah mati jatlah, gitu kan. bisikan kayak gitu, udah gitu Lagi itu pas malam-malam misal jalan gitu, waktu motor nengok kanan kiri gitu, nengok atas pohon gitu, sok so jago lah, pokoknya paling jago lah merasa gitu, itu saya takut gak jadinya Eh, oke. Okay. Jadi studionya itu Ruko ya? Hmm, macam Ruko. Oh, kos-kosan. Oh, pos oke. Okay. Okay. Tadi waktu datang ke puskesmas ini ada rasakan sesuatu tak? Pusing ya, dok. Pusing ya. Dari awal tuh pusing datang sini. Iya, ada mingat mau datang. Hmm, udah pusing. Oh, pusing dari Pusingnya rumah. Tuh, sampai gigi ini berdarah, tak pernah berdarah. Hmm. Oke. Okay. Jadi selama ini belum pernah di Rukia. Oh, udah pernah, dok. Oh, udah, udah pernah. Kapan terakhir? Terakhir sih, datang hmm. lalu. Itulah terlalu tuh udah mulai kena nih, udah mulai kena semuanya. Eh pas mau nyewa rokok tuh oh. dapat lagi pula kayak gitu. Berarti iya. Abis itu tak pernah sampai sekarang ya ini yang, oh. baru yang baru mau lagi hmm. oke. Okay. Mimpi buruk kayaknya ketemu wanita. Wanita cantik gitu, soalnya. Woh cantik lah kok Oke okay. ya sudah. Mudah-mudahan kita bisa uh, tuntaskan hari ini insyaallah. Mari kita minta kepada Allah semoga melalui rukyah ini Allah berikan kesembuhan, Allah hilangkan segala gangguan jin ataupun sihir kalau memang itu yang terjadi selama ini insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyeyallahu aladhi nazzala alkitab wa huwa yetawalla salihin Inna allaha lahu mulkul samawati wal ardi yuhyi wa yumit Wa ma'lakum min duni allahi min wali wala nasir Inna allaha lahu mulkul wal ardi yuhyi wa samawati wal ardi yuhyi wa yumit وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ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 Yaumatu bil sarai yaumatu bil sarai yaumatu bil sarai Kamis di studio itu. <SILENCIO> yang perempuan apa yang sosok besar itu? <SILENCIO> Hah? Yang besar. <SILENCIO> uh... Kamu tinggal di studio itu? Di rumah itu? Kok kamu tinggal di situ? Apa Tempatku. tempatmu? Kamu memang tinggal di situ? Apa kamu ditempatkan di situ? Ada yang nyimpan kamu di situ? Sudah lama kamu penghuni asli situ? Oh. Kamu bukan ditugaskan seseorang untuk menjaga tempat itu, bukan? Kayak Undertaker itu Tau oh, nggak Undertaker? Oh kamu penunggu itu, rumah itu Kalau yang perempuan itu? Ya, dia suka sama muda itu Apa? Dia suka sama muda itu Oh dia suka sama orang ini? Di mana dia? Nggak tahu Oh nggak ada di badannya? Nggak ada Terus yang ada di badannya siapa? Aku tinggal di situ kan bulan November. Hmm. Jadi yang pertama nganggu orang ini yang perempuan itu. Hmm. Yang masuk ke mimpinya itu ya. Hmm. Yang menampakkan diri itu. dia. Hmm. Mau oh, bikin pusing. Yang bikin dia pusing mau datang sini nih. Hmm. Kenapa sih kamu nganggu dia? Emang dia ada salah? Hmm. Hah? Nganggu tempat kamu. Yeah. Nganggu tempat kamu. Nganggu tempat kamu. Kamu dia nyewa, nyewanya. Kan Ini mereka nyewa tempat yeah. itu loh sama orang yang punya itu. Kamu nama tahu? Yeah. Itu kan rumahnya manusia. Ganggu kamu, hmm. dia yang ganggu kamu apa coba, apa? bersih bersih, Bersih-bersih, besih ruangan hmm. Oh kamu tidak suka hmm. Kamu suka rumah itu tetap kotor aku. Dia sholat tempat hmm. kamu, iya dia kan muslim Dia sholat di rumah itu, hmm. Juga kamu tidak suka, suka itu rumah manusia, alam manusia. Kamu iya, oke, okay. kamu tinggal di tempat itu juga, di spot itu juga, cuman di alam kamu, faham? Hmm. Itu kan rumah manusia. Dia nyewa lo sama bos rumah itu, yang punya rumah itu. Mereka ndak tahu nih ada kamu di situ, kan? Hmm -hmm. Ya sudah gini. Hmm. <laughs> Iya lah, situ rumah kamu. Kamu dulu ada di situ, kan? Hmm. Jadi, setiap orang yang nyewa situ, kamu ganggu. Hmm. Diganggu. Ya, aku ganggu. Kalau yang nyewa orang kafir. Gak hmm. gak oh, oh, Kalau orang kafir yang nyewa, dibiarkan. Hmm. Kenapa? Kenapa? Kamu suka orang kafir? Hmm. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Apa? Kenapa? Kenapa? makanan. Kamu mendapat makanan. Hmm. Oh, kamu dapat makanan itu dari orang kafir? Caranya? Oh, kalau mereka makan kamu makan, dapat makan. Kok bisa sih? Kalau dia makan kamu bisa dapat makan tidak? Kalau orangnya makan, dia kan muslim nih, kamu bisa dapat makan juga. Caranya? Coba Oh dia tidak baca baca. Oh jadi kalau dia tidak baca baca, kamu bisa dapat makanannya. Kayak gitu hmm. Kalau dia nak baca bismillah gitu ya hmm. Kamu dapat makanannya Makan banyak Makan banyak hmm. Kamu yang dilihatnya sosok besar itu hmm. Dia nih Baca-baca, ganggu kamu Kurang ajar kata. Oh kamu yang badan besar itu Badan besar, makannya gratis Ya makan dari hmm, dia. Hmm, jadi kamu selama itu memisikkan dia supaya tidak baca Bismillah gitu. Hmm, oh, aku bikin lupa dia kerja. Apa? Aku bikin lupa dia kerja. Kamu bikin dia lupa kerja? Heeh, hmm, ah, apalagi yang hmm, buatmu? Lupa dia kerja bikin dia benci sama semuanya Bikin dia benci sama semuanya? Hmm, oh, jadi yang dia benci sama itu hmm, kamu? sama semuanya sama orang tuanya, sama semua ya. sama orang tuanya juga aku bikin dia biar dia jadi kawan aku. Oh, biar dia jadi kawan kamu. Mau oh, biar dia jadi kawan kamu caranya gimana? suka dia. Suruh bunuh diri. Oh jadi setelah kamu sesatkan sekian lama kamu suruh ya bunuh diri. Jadi dia kalau dia kalau kamu berhasil dia mati. Dalam keadaan berdosa gitu. Jadi temanmu emang kamu mau kemana? mana? Ke tempat kamu? Hmm. Di mana? Di mana? Ya udah. Aku cuci ada dulu Kak. Hah? Aku cuci baju aja dulu Kak. Tunggu dulu ya. Ada pasien manusia ini. Ya. Tunggu dulu, yang gua dulu. <tuk> Ya Sudah, saya pun senang bertemu dengan kamu karena saya ingin mengajak kamu ke dalam Islam. Apa enggak mau kamu tuh tinggal di studio di rumah itu? Tuh, kamu ini hidup bebas atau milik dukun sih? Kamu hidup bebas? Oh, hidup bebas ya? Udah, kalau hidup bebas ya, insya Allah lebih mudah. Wah makhluk khala... apa? Ya sudah, saya pun suka sama dia, di teman saya kok. Oke okay, dengarkan saya. Hmm. Wah wal insa illa liya abduun. Wah makhluk tuljina wal insa illa liya abduun. Wah makhluk tuljina wal insa illa liya abduun. wal Faham? Kalau kamu beriman kepada Allah Ikut saya ke dalam Islam Balasannya adalah surga Kamu pernah dengar tak? Ha? Tak pernah Coba kamu dengarkan ini insya Allah Wa bashirin ladhina amanu wa amilu salihati Anna lahum jannatin tajri min al anharu itu tempatnya luas banyak kebun kebunnya ada istana yang besar banyak buah-buahan, banyak makanan di bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir ada pelayan-pelayan, ada istri-istri tempatnya itu penuh dengan kenikmatan itu balasan bagi kamu kalau kamu beriman kepada Allah mau tidak kamu? mau? Mau? Alhamdulillah. <laughs> Benar kamu mau? Okay. Iya, saya tidak bohong. Saya tidak bohong, insyaAllah Allah. Okay, kalau gitu ikuti saya. Ikuti apa yang saya ucapkan. Okay. Ashhadu. Allah ilaha Allah, illallah Allah, wa ashadu Allah, wa ashadu Allah, hadu, hadu anna Allah, muhammadan, muhammadan rasulullah terjadi. Hmm. Terang. Hmm. Terang ya? Bagus kan? Hmm. Makanya saya nak baung kan. Hmm. Okey, alhamdulillah selamat datang ke dalam Islam. Allahu nurus sama wa til al-ardh. Allahun nurus sama wa til al nurus sama wa til Allahun nurus samawati wal ard Allahun nurus samawati wal ard Allahun nurus samawati wal ard Allahun nurus samawati wal ard Allahu Kenapa Apa kamu? Oke, okay, sudah. Selamat datang di Puskesmas Jukat. Kamu siapa? Hmm? Apa? Anak buahnya? Kamu perempuan itu? Hah? Iya. Ya, ini talega ini. Sudah. Mau ikan masuk Islam? Iya. Dia pemimpinmu yang tadi? Ya bukan pemimpinmu. Oh, dia bukan pemimpinmu. Oh dia siapa? Kamu tinggal di situ, di rumah itu juga. Kamu yang perempuan itu kah? Oh kamu bukan bukan teman bukan apa pemimpin itu. Bukan. Dia ya udah. Kita di dekat lama Kamu sudah lama dengan dia? Kamu dengan dia sudah lama. Ah, apa lama ya? Oh ya, ngasih dia mimpi. Kamu ngasih, sering ngasih ah, dia mimpi? Oh, waktu itu pengen yang makan bareng aku itu samping dia. Kamu tidur samping di KS, dia? KS, ya, aku, perang, ya, waktu dia kue sih. Waktu dia kue sih kamu ikut juga? Ah, waktu dia kue sih kamu ngapain? Aku lewati, stres ya. Ah, kamu lewat. Aku lewat aku Kamu yang suka berde berjudi tuh Aku ngepaskan dia Aku ngepaskan dia katanya hmm. Ini mbak Songong, songong gimana? berani Apa? so soal berani. soal berani, maksudnya? Jangan nantang, nantang. Oh, dia nantangin kamu. Nantang gimana? Dia kan tidak bisa ngeliat kamu kan? Tidak. Ah. Terus? Takut. Oh dia bilang dia tidak takut. Oh kamu kalau manusia bilang kayak gitu, songong songong tuh kamu malah nyerang. Ya, aku dia lagi stres Pas kamu lihat dia lagi stres kamu masuk. Oh kalau manusia lagi stres tuh kamu bisa masuk. kerjaan kamu ya. Terus dia pernah bilang pasti WC kan? Dia pernah lihat. Malu ini. Lewat. Ya, kamu nampakkan wujud waktu dia di WC. Wah, wah, hmm. ah. kau dia, dia, tahu wat, caw, caw, dinding, dinding, dinding. -nin -nin. ah. Dia ninju, ninju, ninju dinding. Wah, ninju, ninju, air apa Aku ni suliat ya, Ninju, ninju air. Aku tercakap apa ni? Eh, yang cerai sudah, eh, cepatlah. Oh rupanya dia lagi stres, terus uh, jadi kesempatan kamu uh, untuk masuk ke badannya. Uh, aku makin banyak-banyakkan dia, dari nabisnya dia berjanji pun kecuma. Janji oh. sama saya, janji sama keluarga. Oke. Kalian tuh kok suka masuk ke badan manusia sih kenapa? Ah, main makan. Oh biar dapat makan. Oke, agak apa ya kayak? Nggak letih nyari. Uh. Jadi kalian tuh pada umumnya memang suka mau masuk ke badan manusia gitu? Hmm.. Uh, <tuh> kalau ada kesempatan masuk.. Uh, emang kayak gitu.. Uh, Kesempatannya itu kayak gimana? Ya.. Uh, uh, Oh kalau orangnya tidak beriman, tidak uh, sholat kamu bisa masuk. Kalau uh, beriman lu bikin jendak, dia tidak beriman. Kalau beriman kamu bikin dia tidak beriman uh, biar kamu bisa masuk. Uh, oh gitu caranya. Ngomong-ngomong hmm. kamu hidup bebas apa milik dukun sih? Hidup bebas. Lewat-lewat oh, aja. Kamu yang gentayang-gentayang gitu aja itu ya kalau hmm. dia kamu bukan tinggal di rumah kosong depan rumah mereka itu hmm. Hmm. Bukan? bukan oh bukan ya sudah aku jangan lewat panen mana ya kamu lewat depan rumah dia hmm. kamu lihat dia lagi stres hmm. terus kamu masuk ke badannya hmm. kamu di bulan bulan puasa enggak diikat oh hmm. nah, kok aku laki apa aku laki ya aku mau apa dibalik dia kamu sembunyi di badan dia, ah, ah, teman-temanmu diikat. Enggak tahu kakol, apa aja sembuhnya. Jadi selamat bulan Ramadhan, kamu ada di badan dia terus. Ah, eh, banyak banyak ini soalnya. Nah, pas dia sholat kamu gimana? Ah, aku udah gak sholatnya. Kamu suruh dia ah, gak sholat. Ah. Hmm. Kamu gak diikat berarti bulan Ramadhan ya? Nah. Hmm, kamu kerocoh-kerocoh berarti bukan jin yang besar-besar itu, bukan setan-setan. Kan? Ya sudah. Kamu mau sampai kapan ganggu dia? Ya sampai mati. Sampai mati? Ya. Hari ini dia datang ke sini atas izin Allah untuk mengakhiri, mengakhiri semua itu. Gimana? Aku tak mau. Kamu tak mau? Ya lawan ya apa aja lagi itu tuh oh, itu kan kalau saya sih udah keluar masuk lagi emang bisa kayak gitu bisa ya, soalnya tangga keluar hah soalat kamu keluar oh dan dan soalat pagi ya sudah coba kamu dengarkan ini awas ya soalnya aku ngantuk iya ini ngantuk bikin dia ngantuk kamu waktu bulan ramadhan tuh gangguanmu apa aja ke dia saya waktu ngerasa capek badannya aku nyaman jadinya aku bilang nih asam ngasletnya dia. Hmm. aku nitin dia benar oh ya din maju-maju median -maju. enggak maju-maju alam mic-nya kuat juga kamu di bulan Ramadan tuh gangguanmu ke manusia apa biasanya ah aku pusing sih ah aku bikin jemalat sholatnya, ada hmm. punya niat ya lelah jemalat sholat ya. ah. kalau kalian bikin ngantuk itu gimana caranya? ah aku alihkan fokusnya. dialihkan fokusnya? aku bisi-bisinya. Nah, terus? bisi-bisinya lah. kalau dia sholat misal sholat terus jadi, jadi ngantuk tuh caranya gimana? kamu bikinnya? aku bila ada saya bekerja, aku bilang kerja cepat. Kamu nggak ngikut itu tim yang mengganggu manusia pas sebulan Ramadhan ya? Nggak. <laughs> oh ya udah. Ini. Kamu badan dia. Ya. ya ya, kamu ngurusin dia aja. Ah. Oh, aduh, itu ya, Itu yang lain. tim yang khusus mengganggu. Tahu nggak kamu mereka itu? Tahu lah. Nah itu kerjaannya apa aja Eh, lu kalau bali nggak kuat, ntar fufa ku kumpul dia, lalu kita ngobrol dia, aku cek buat orang dia. Ya udah, nggak saya, saya tuh penasaran gini, kenapa setiap bulan Ramadan itu sholat subuh kesiangan, atau nggak sholat subuh biasanya? Hmm. Itu memang tim khusus ya? Hmm, ah ya Bukan kamu ya? Eh luar, salah. Oh itu badan besar besar. Aku pun hmm. seram. Hmm. Apa bedanya dengan kamu? Aku saya buat banyak orang. Kamu sibuk badan orang, nganggu hmm. orang yang, yang imannya lemah lemah aja kali ya. Hmm. Kalau mereka itu? Eh, semua, semua, tahu? Kamu takut? Hmm. Oh, kalian pun takut sama mereka? Eh, besar besar. Itu tim khusus untuk mengacau di bulan Ramadhan. Oh, eh. Uh, aku her uh, uh, oh, dia ini. coba entah saya nak kau ni zak nih. dia coba-coba salat kamu bilang uh, jangan. Uh, ini uh, kayaknya fokusnya ke ini. Ya sudah, oke okay, oke, okay, sudah cukup. Uh, saya ingin mengajak kamu ke dalam Islam. Uh, Anda ke? Wa ma khalaqtul jinna wal it. Namo? Ah, uh, tunggu. Sama lah, uh, masih mau lawan dia ini. Mm -hmm. Kamu masih yeah. muat di badan dia ya. ya. Yeah. Bikin dis tak Okey, dengarkan ini. Inna di na indallahi alislam. Kaifataka suru nabillahi wa kuntum amwatan fa ahyaikum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turjaun. Walillahi yasjudu man fis-samawati wal-ardi tu'a wa karahu wadilalukum bil-ghudwi wal-asl yattabi' ma uhia ilaika mir rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu Kalau kamu masuk Islam, Allah akan membalas kamu dengan surga. Di situ, di situ banyak makanan, ada istana yang besar, ada kebun-kebun, ada sungai-sungai yang mengalir, tempatnya indah sekali. Banyak pelayan-pelayan, semuanya dilayani, makanan, hiburan, semuanya ada di sana, Insya Allah. Kamu mau dengar ceritanya?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 Lau, si Lau? Ayo, kamu bisa dapatkan itu insya Allah kalau kamu masuk Islam. Ada salah, hm? Apa yang dia salah? Apa yang di atas? Lau, ada ada yang datang. Ada tu, apa tu? Siapa yang datang? Apa, siapa tu? Aduh ni, woi, nusang aku Ada berapa yang datang? Ramai, ramai Putih atau hitam? Putih, silau ya Silau ya? Ya Mungkin mereka ingin mengajak kamu Aku takut Aku takut Aku takut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 ayo ikut saya ke dalam Islam supaya kamu selamat dari neraka jahanam. Alhamdulillah. Kamu tahu neraka jahanam tak? Ah, enggak tahu. Tak tahu. Hmm. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islau hal bima bimma kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun takfurun. itulah ceritanya tempatnya itu penuh dengan api ada lembah-lembahnya jadi bertingkat-tingkat tuh dari yang paling atas sampai ke bawah kalau kamu kafir, kan mati dalam keadaan kafir tempat kembalimu itu adalah di situ, disiksa di dalam api kalau kau masuk Islam, balasanmu tempat yang tadi itu yang ada istana, yang ada kebun-kebun ada buah-buahan, makanan, sungai-sungai ada pelayan-pelayan itu mau gak kamu beriman kepada Allah? wa kana haqqan wa kana haqqan wa kana haqqan Kena kamu kenapa? Kamu dipegang. Hmm. Pasukan. Uh, ayo uh, Muslim, tinggalkan dia. J jangan dulu, jangan, jangan kasar, jangan. Hmm. Lepaskan dia, lepaskan dia. Hmm. Ah. Hmm. Hmm. Kamu dia apa kan? Kalau enggak pegang aku sama mereka. Ah. Dengarkan. Mereka bukan maksa kamu hmm. masuk Islam. Mereka itu enggak suka kamu ganggu orang ini. Ah. Hmm. Apa mau dah? Apa gula? Iya, kamu enggak boleh kayak gitu. Oh, hmm? orang kamu masuk ke badannya selama ini itu adalah pelanggaran Kamu berhak dihukum Maksudnya hmm. kami berhak menegakkan hukum pada kamu Atas izin hmm. Allah Karena kamu sudah zalim kepada dia hmm. Kamu nak mau dia jadi orang hmm. Saya tidak langsung menghukumlah insya Allah Maksudnya saya ingin mengajak kamu ke dalam Islam Menunjukkan kamu jalan yang benar, bahwa ini tu salah gitu maksudnya Faham tak kamu? <tuh> <tuh> Ayo ikut saya ke dalam Islam Inna dina inda Allahil <tuh> Islam Kaifa takfuru nabi Wa kuntum am wa tan fa ahiya thumma sum mayumi tukum sum mayuhi turjaun Walillahi yasjudu hiyes judu man fis samawat wal a rudi o tau wa kera hawa dilalu humbil wal a usal ita bi amma wuhiya i lai kamil illa huwa wa'abid anil danil Wa ma khalaqtu al-jinn insa illa liya'budun Innad deena 'indallahi al-islam innad deena 'indallahi al-islam innad islam islam islam Kalau kamu masuk Islam, kamu akan menjadi lebih mulia. Maksudnya hmm? masuk bunyi Allah. masuk bunyi. Maksud bunyi? Sembunyi dari apa? Maksud bunyi, kalau buat teman-teman ini. Hmm. Banyak dia datang-datang orang-orang lu. Banyak dia datang. Banyak dia datang? Hmm, banyak. Maksudnya? orangnya banyak datang macam-macam, Rukiah dia. Oh dia dia udah sering Rukiah, ah. tapi tidak bisa. Ah, mempan, kuat, sembunyi. Oh sem kamu sembunyi di mana sih biasanya? Kudemunyi hati. Oh di hatinya, hmm, iya. Ya sudah mudah-mudahan hari ini Allah sembuhkan dia. Jadi jadi maksudnya kamu mau disiksa dulu gitu kak? Tidak. Nah. Eh, hey. hmm. kalau kamu kalau saya mau nyiksa kamu atas Allah, itu bukan karena saya maksa kamu masuk Islam Bukan karena kamu tidak mau beriman, tapi karena kamu mengganggu dia, faham tidak kamu masuk kamu? Hmm, aku bertanggung. Nih, dengar kan? Nih saya petegas lagi Kamu punya dua pilihan Kamu udah ada di badannya nih, kamu punya dua pilihan Pertama, kamu beriman kepada Allah, caranya kayak tadi, saya ajak kamu masuk Islam yang kedua saya siksa kamu atas izin Allah kan saya berhak melakukannya karena kamu sudah mengganggu dia itu sebuah kezaliman. dia minta tolong saya nih atas izin Allah hmm. saya belum nyiksa kamu nih paham hmm. tidak kamu hmm. mau dicoba dulu ah oh. hmm. hmm. udah sakit hmm. didorong dorongnya hmm. siapa hmm. jin jin muslim yang putih-putih itu hmm. mereka masih di sini. Hmm. Di belakang sana. Hmm. <laughs> hmm. Kamu mau di diseret sama mereka? Hmm. Jadi mau. disiksa dulu nih? mau? Kau dulu enggak, enggak mau Mama, Islam enggak? Mama, dah pagi. Mama, selamat pagi. ada selamat tuh saya suruh pulang saya tugas saya sini besok saya baru pulang pagi. Mama, kan? kamu pagi. Mama, selamat pagi. Mama, selamat mau kamu selamat pagi. dia juga kan? berarti nggak. kamu mau disiksa? enggak sama-sama nyaman sama-sama selamat pagi. Mama, sama pagi. Mama, selamat pagi. Mama, selamat pagi. Mama, tuh pagi. Mama, selamat ada disiksa dulu atas izin Allah ya dia tadi mutilasi nanda hmm? dibakar aja ya udah nanda <coughs> nanda rabbana atihim minal adzab wal anhum la'nan kabirah. Rabbana atihim dhaifin min al adab la'nan kabira. min la'nan kabira. min la'nan kabira. Rabbana atihim diafil min al adab wal anhum lagnan kabira. Rabbana wal anhum kabira. Rabbana wal anhum kabira. Rabbana wal anhum kabira. Rabbana wal anhum kabira. Masuk Islam? Apa ah. mau disiksa lagi? Enggak masuk Enggak mau masuk Islam? Masuk, masuk, masuk Mau masuk Islam? Masuk Habis terbakar kan? Terbakar? Uh. Apa yang terbakar? Yang Tangan? <tuh>. Ya sudah Oke okay, ya sudah, kamu mau masuk Islam nih karena terpaksa apa? Bohong ya, ngomong, <tik> oh, Saya tahu kamu bohong. Kalau mau, kalau, <tik> apa? Rela masuk Islam itu tidak kayak gini, ngomong, ya. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَئِنْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الرايته خاشئاً متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الرايته خاشئاً متصدعا من خشية الله. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الله نور السماوات توال الأرض الله نور السماء توال الأرض الله نور السماء توال الله نور السماء توال الله نور السماء توال الله نور السماء الله الله وَمَا tutul <tune> الْجِنَّ nawal insa illa وَمَا budun الْجِنَّ tutul jin illa illa mereka datang lagi Ampun makanya Mereka tu marah sama kamu bukan karena kamu tidak mau masuk Islam tapi karena kamu menyakiti orang ini Paham enggak kamu? Kamu tidak boleh seperti itu kamu zalim kepada dia <tuk> <tuk> diket Oh ya. ya udah kamu biar kamu jadi tawanan mereka aja ya saya serahkan kamu kalian apa urus selesaikan ini uh, sesama jin kamu sudah udah baik-baik loh saya mengajak kamu masuk Islam Saya kasih tahu kamu berbohon dengan Islam Pada yang terlaku berbohon ni Mana Yaudah jin muslim Haa uh, Bawa mereka, bawa dia bersama kalian Dia jadi tawanan kalian sekarang Silakan, silakan. Bawa dia dari badan orang ini Fasubhanalladzi biyadihi kulli wa biyadihi kulli wa, kulli wa Silakan bawa dia ke masjid di sebelah sungai itu seperti biasa insyaallah Silakan bawa dia bersama kalian. Tarik dia bersama kalian. Ya, duduk. pengen tahu aja, saya, saya belum pernah seperti ini. maksudnya dia kan tidak masuk Islam. ya ini juga Allah alam. tadi dia bilang kan ada yang datang putih-putih. Mm -hmm. kan? kalau memang benar itu jin-jin Muslim yang ada di sini, mungkin dari masjid itu di sebelah sungai itu. Mm -hmm. karena karena kayak kasus yang terakhir tuh dia bilang mereka manggil-manggil katanya. waktu waktu jinnya ada pasien sebelum ini. Mm -hmm. Saya aja masuk Islam Mereka manggil-manggil katanya. Mm -hmm. Ya mungkin seperti itu. Ya Allah, Allah. Kita lihat aja apakah ada mimpi perempuan lagi atau gangguannya balik lagi kita lihat aja. Saya pun tidak mm -hmm. tahu ini. Cara mm -hmm. seperti ini saya ini baru pertama kali. Mm -hmm. Ya kan? Tadi ya saya niatkan aja seperti yang saya ucapkan tadi bawa dia. Mm -hmm. Maksudnya jin-jin muslimin tadi datang tuh suruh bawa itu. Ya, kita kan ndak tahu ndak lihat kan? bawa Allah, Allah. Allah, Allah yang lebih tau. Saya setengah sadar ya, sadar tapi ndak bisa. Tapi bisa ngontrol ya, oh, oh. ayat setengah sadar berarti. Berarti masih dengar apa yang saya ucapkan gitu ya, oh. kan? tapi ndak. Nah, gimana ya, suaranya jauh ya, suara oh, saya kecil. Udah gitu tadi itu langsung masih... kayak apa <laughs> ya? Hmm, aneh ya? Oh, apa sih? Itu duduk mungkin kami itu waktu pernah apa tuh kerja di tempat, di mall gitu kerja. Pas apa namanya? Saya tuh tidur depan TV, kamar. Tuh. Saya tuh mimpi, dia tuh kayak ada, ada kunal, intinya, kun yang intinya. Kunti itu. Tidur depan saya gitu. Kunti Oh, kuntilana tuh, Tidur depan saya. Ya gitu pun, saya tak tahu lah ini yang mana. nih tak tahu ga saya. Hmm. Soalnya belakang rumah tuh ada gak penunggunya kunci tiga ada bilang hmm. belakang rumah tapi yang ini sih jelas sih ini emang di ruangan itu tuh emang ada ruangan hmm. saya kerja di rumah tuh ada di situ dia studio itu ya hmm. ini di rumah tuh. ya udah ya mungkin ya allah <laughs> jadi intinya gini ya aneh baru kami pun baru pertama kali kayak gini, -gini dong Kesurupan kami gini. Di, di Rukia tuh tidak pernah paling muntah-muntah ya. Muntah ya kayak ikhlas nak gitu oh, oh. kayak gitu model itunya rukyahnya model rukyahnya tuh misalnya ini ikhlas nggak untuk dibalikkan lagi uh, hmm. fitra lagi gitu. Hmm. kata perukyahnya hmm. hmm. oh iya memang seperti itu biasanya hmm. Hmm. Ini, ini kalau ini ambil airnya gini, ini gak pernah Gak pernah sampai gini Cuman muntah dia hmm. Ya, saya pun gak tahu apa ya, Saya hanya membaca kan, ya, minta kepada Allah supaya di, disembuhkan gitu Caranya ya, yang ya, mungkin ini Allah jalannya seperti oh. ini Jadi gini, saya jelaskan lagi ya Biasanya kan seperti di video-video yang biasa dilihat kan, video-video Lukas saya tuh, saya tuh berusaha membuat mereka masuk Islam. Hmm. Karena gini, ya intinya ya di dikeluarkan jinnya hmm. gitu, bukan dimasuk Islam terus dibiarkan di dalam badan hmm. orang ya enggak gitu. Karena kayaknya sebagian orang tuh salah persepsi ya. Hmm. Jadi didakwakan ke dalam Islam. Jadi itulah pegangannya gitu. Hmm. Kalau dia sudah jadi Islam tuh, Insya Allah itu akan mencegah dia kembali mengganggu sudah diputus perjanjian dengan dukun itu akan mencegah dia kembali hmm. kalau segera mengeluarkannya atas izin allah bisa gitu hmm. ya kalau pasiennya misalnya dirukia rukia rukia kesurupan ya sudah disuruh keluar ya sama nanti sudah sudah dijadikan apa sudah masuk Islam ya suruh keluar juga gitu disuruh keluar juga sekarang gini kalau kalau misalnya dia masih dalam keadaan kafir terus kita bacakan kita bakar misalnya tuh dia ampun ampun aku keluar keluar sah terus dia keluar misalnya kan dia keluar jaminannya apa dia ndak balik lagi nah gitu lah maksudnya kan kita kan ndak bisa ngelihat nih ndak tahu kita gimana caranya biar dia ndak balik yang sy syaitan yang sama supaya ndak balik lagi nah gitu kalau dia masih kafir atau dia dia misalnya dia balik ke dukunnya nanti perokinya pulang terus hasilnya itu datang lagi dia nggak mau gitu maksud saya makanya saya tuh berusaha sebisa mungkin mendakwakan jin tuh supaya dia masuk Islam gitu atas izin Allah nah ini yang tadi ini ya kan mau masuk Islam ya udah kan enggak bisa dipaksa juga <laughs> ya, sudah mau masuk Islam terus tadi tuh dia bilang ada datang cahaya putih di belakang saya katanya <laughs> di belakang saya saya tanya itu apa saya bilang putih putih katanya yang biasanya itu jin muslim biasanya Allah biasanya kayak gitu karena ada keseringan kan Turki di sini nih nah tadi tuh pas dalam sela-sela itu tuh di badannya jatuh ke sana, mm. katanya dipegang di sama mereka. di kayak bukan dihantam, oh. dihantam. Kami bahasa di badannya, dihantam begitu. Oh, oh, dihantam mah, langsung panggung tuh tadi ngeliat sesuatu gak sih? Tidak, tapi dia cuman dia ya. ngok, kuh, kayak ada yang hantam ya badannya. Uh -huh. Itu yang pertama, yang pertama kan? Uh, saya bilang dia ya itulah mungkin mereka nggak senang kan dengan adanya ini setan ini mengganggu manusia. saya bilang e, itu bukan karena kamu ndak mau masuk Islam, tapi karena kamu sudah berbuat kepada kepada manusia. terus saya ajak lagi, kayaknya ndak mau ya udah. -e, jadi tadi itu saya suruh mereka bawa lah dia tadi. mudah-mudahan dia bawa ke majid itu. mudah-mudahan. ya mereka sesama mereka lah, Apa? mungkin dakwahnya siapa tahu lebih itu kan lebih kena gitu Allah wa alam nah jadi ini ini kan dah sadar pasti anda sadar hmm. ya insyaallah dan tidak ada di badannya ya kita lihat nanti beberapa hmm. waktu kedepan masih ada nggak gangguannya hmm. kalau kalau misalnya masih ada belum tentu juga dari yang tadi itu hmm. kan hmm. gitu kan kita tidak tahu kan lah masih waktu itu tahun dua tahun yang lalu hmm. kan pernah depresi, pasti gak bangkuan gak pernah bangkrut gak hmm. Hmm. dari nyaman gitu kan dari seba ada semuanya kan jadi nggak ada semua sama sekali sam sampai minus malah oh, sampai ya. minus. Jadi saya tuh depresi ya hmm. kan. Pokoknya kerja tuh overwork lah. Pokoknya hari subuh sampai ke subuh ketemu lagi. Yes. Sampai lupa sholat sampai ke. Maksudnya bikin konten. Ah, bikin konten gitu. Hmm. Dari subuh ketemu subuh lagi ya. Kan. syutingnya sama-sama terus. ada Dok, ini baru ya. Hmm. Oke. Okay. Dulu kami seorang gitu kan. Sendirian. Hmm. <tuh> tapi dok, itulah dok kan, kita dulu itu kan Alhamdulillah, belah dok sholat kan, sholat segala macam kan tapi tuh, udah kita nih yakin itu kan ada ya pengaruhnya itu dari orang terdekat lagi dok hmm. tiba-tiba mengenalkan judi lah saya ini gak mau tahu sebenarnya masalah judi segala macam dibilang coba lah lo loh, jangan <tuh> coba lah loh saya coba, ujung-ujung <tuh> ketagihan langsung dari yang banyak itu yang banyak ya, itu langsung minus iya karena judi ya hmm. ya itu disitu kayaknya pintu ini akhirnya karena itu jadi depresi oh, depresi, ah, depresi, depresi saya tuh ninyu Ah <laughs> tadi DC bilang ya oh, pas, pas <laughs> itu dia datang hmm. ganggu masuk ke badan saya, saya tuh pun dok, semalam tuh kan apa semalam pula apa namanya waktu itu tuh di WC pun terkejut gak saya, dok, tiba tiba kok ada Cewek dia tu pakai putih-putih gitu, rambut panjang lewat gitu. Dia tak oleh saya pula. Saya biarkan dia ada lewat. Oh, dia tak tahu kita gitu, hmm. kan? di gitu belakang kita, oh, Pak, dia masuk ke kita kan? saya dah cari geram. Mako dua kali saya. Iya. setengah perang Ya, sudah. Ya, sudah. Jadi, gini. ini sekarang langkah selanjutnya adalah prevensi, ya, pencegahan. Setelahnya jetnya sudah dikeluarkan, ya Insyaallah. Masuk nah, nasa sih. Udah luminya mana sanya? Lihat. Lajak pulangnya. Waktu itu sakit dok. Lahir hmm. dok. pas ada niat pengen ketemu dokter dok. Hmm. Langsung lehernya sakit sekali. <tuh> <tuh> <tuh> lama, udah lama dari oh, saatnya ya, ya, ini waktunya nah, sakit. Jadi biar ndak dimasukin lagi Yang pertama harus dilakukan ibadah Itu pasti ya, hmm. Solat, Ibadah wajib yang solat itu pasti harus dikerjakan Mau diganggu atau ndak ya harus solat kan hmm. dan Pasti hmm. itu benteng pertama, benteng paling dekat dengan diri kita Nah benteng yang selanjutnya, lapisan-lapisan selanjutnya itu adalah ibadah-ibadah sunnah Misalnya membaca Qur'an, kemudian tikir pagi dan petang Sholat malam, sholat sholat sunnah rawatib, sholat sholat sunnah yang lain, puasa sunnah, pokoknya ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Terus makin banyak kita kerjakan, bentengnya itu Insya Allah semakin tebal. Gitu. Nanti saya kasih itu ya buku dikir pagi petang ya, saya kasih buat kalian berdua semua habis ini oh, waktu itu pun sempat dok mau ngaji cerita dok mm -hmm. malam-malam kan bilang malam malam kadar nih enggak tuh kan oh bacilah ngaji jangan ya, malam terakhir tinggal oh, ya. bacilah gitu bikin kan, aku coba buka sedikit nih dok gua gua semua ya gua semua langsung dok langsung tutup lah saya tak kuat saya yes, <laughs> ya sudah tak ngaji bukan dilawan malah nyerah gitu iya, dok iya. dan gitu besoknya nih Tengok nih, aku rangi, pengen baca rasanya Tapi Dihalangi ya oh. Oke okay. Itu yang besar itu katanya ya Kata pengakuannya penunggu asal situ Ya enggak senang karena Sholat, karena beribadah di rumah itu jadi dia ganggu gitu ya, Maksudnya itu teruskan aja Kalau laki-laki ya sholat di masjid kan nah, Kalau mm -hmm. perempuan yang sholat di rumah Baca Quran di rumah, tuh dikit di rumah, jadi rumahnya tuh hidup dengan ibadah, sehingga panas. Mereka tidak betah tinggal di situ, gitu. Yang dari luar pun tidak berani masuk ke dalam, gitu ya. Itu yang bikin kita takut, gitu tuh. Mm -hmm. Jadi over-sensitive, gitu dong Iya. Terus sensitif sekali, misalkan komisi nih mm -hmm. Ini mau atas atas, terus. Iya, jadinya, mm -hmm. anu, ya. mm -hmm. terus gini, kalau mohon maaf nih, kalau saya boleh memberikan nasihat kalau berhadapan dengan mereka itu pertama kita jangan takut jangan takut karena kalau kita semakin takut mereka jadi berani kita harus berani tapi jangan juga terlalu berlebihan jadi kayak takabur gitu hmm. kayak dengan nantang-nantang gitu. rasa hmm. kayak gitu juga gitu rasa kayak gitu juga kami biasa gila nantang ya biasa tuh eh Maksud gitu Maksudnya loh. jangan kayak gitu juga, hmm. jangan kayak gitu juga. Gak boleh hidupnya? Hmm. Jadi jangan, dosa usah nantang-nantang juga. Kalau, kalau kita, misalnya di rumah kita sendiri ya, kita harus berani, jangan-jangan pula takut. Misalnya mau kue saya takut, gak usah kayak gitu, kita berani, tapi jangan berlebihan juga. Nah, pada saat itu kita memupuk keberanian kita, kita merasakan ada gangguan, kita berlindung kepada Allah. Jangan nantang-nantang gitu. Hmm. Misalnya, misalnya lagi jalan ke dapur nih, tiba-tiba merinding, terus ada apa, ada kelebatan, hmm. so, eh sini aku enggak takut sama orang, enggak sakit so, gitu juga, hmm. kita cukup bertawud, A'udhu Billahi hmm. atau A'udhu Billahi Minash kita berlindung kepada Allah, jangan ditantang, jangan-jangan, oh. ini, ini nasihat islami, oh. ini nasihat islami, Betul, Amin. betul atas izin, atas izin Allah Kita bisa mengalahkan mereka, betul Bisa, misalnya dia nampakkan diri kan Di pojok itu kita bacakan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar Atau kita bacakan ayat kursi kita, kita tatap dia Biar dia tidak lari-lari kan oh. Tatap dia bacakan ayat kursi nah, gitu, Biar dia terbakar, bisa Tapi jangan nantang gitu, jangan-jangan Kita harus berani, tapi jangan berlebihan Karena itu kalau kita nantang, dia merasa apa, kayak direndahkan gitu ya karena dia kan tadi tuh, pikirannya berkuasa menguasai, aku lebih hebat dari kamu, gitu kalau bahasa dia mungkin ya oh, Allah kamu ndak bisa lihat aku, aku bisa lihat kamu misalnya gitu, jadi dia merasa lebih hebat gitu kalau kita tantang, ya dia ndak terima, misalnya gitu makanya nganggu hmm. gitu ya oh, Allah Allah hmm. <laughs> biasanya emang kami itu over lah hmm. kita kan gak takut gitu hmm. jadi tuh, Hmm, betul Mulai hmm, gitu Jangan, jangan kayak gitu Salah tia, kita bunyi, bunyi, ada bunyi bunyi Ada bunyi-bunyi gini Kami tepuk saja Sungai hmm. <laughs> Di ruangan itu kami tepuk saja Pakai sampul lidih saja Baca-bacaan Surah hmm. bunyi, Ini macam nantang gitu Ya, bunyi gesekan kumpul hmm. itu ya usah cukup bertawul gitu Tidak usah nantang hmm. kecuali ikut uka-uka ya Duduk sini kan hmm. Hei, dimana kalian? Keluar lah hmm. ya <laughs> Masuk TV soalnya Ya sudah Alhamdulillah Cukup uh, ini Sesi rukiannya Semoga Allah Senantiasa melindungi kita semua